Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, be lovers, Serta Lesti Lovers dimanapun pun kalian berada Selamat malam, selamat berjumpa Dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian Diva TV yang akan selalu mengabarkan Kabar baik, kabar menarik Dan pastinya vitamin bahagia Di malam hari ini Dari idola kita Lesti Dan Rizky Bila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 Baiklah perasaan-perasaan manapun kalian berada untuk mengawali kabar terbaru di malam hari ini Ada kabar spesial bahagia banget untuk warga konoha di unggahan sahabat ditingas ke Leslar Alhamdulillah untuk vlog terbaru channel youtube Leslar Entertainment program Ramadan with Leslar Untuk videonya Alhamdulillah 3 jam sudah 100k Nih, ayo kita pasti bisa semangat terus persahabat ya Untuk selalu mensupport, mendukung yang terbaik Buat karya-karya idola kesayangan kita, dan kita lihat juga bersahabat ke berikutnya. Alhamdulillah, untuk vlog BBL nemenin Papa Bunda syuting juga ini tinggal 1000 lagi, tembus di angka satu juta. Ya, sama-sama kita support yang terbaik nih buat idola kesayangan kita. Dan Alhamdulillahnya persahabat ya malam ini kita mendapatkan cincukan vitamin manja. Kita lihat, wow akhirnya muncul juga nih persahabat ya postingan foto cute yang diunggah oleh Kak Kyle Oksigen nih di laman akun Instagram pribadinya memposting foto bareng Bunda Lesti dan Papa Bilar. Ini mereka lagi dinner bareng dan pastinya bakal ada sesuatu kejutan kembali yang akan disuguhkan apapun itu. Semoga diberikan kemudahan. Diberikan kelanjaran persahabat ya Kita selalu support yang terbaik nih Apapun yang dilakukan oleh Idola kita Lesti maupun Rizky Bilar Di dengan ini pun persahabat ya terlihat Bunda Lesti Bapak sangat ceria Dan bersemangat Masya Allah banget ya kita juga nih sebagai Fans sejati harus tetap Support yang terbaik ya dan tetap semangat Untuk mendukung yang terbaik Juga buat Lesti dan Bilar dan kita juga salpok dengan kalimat caption yang dituliskan di postingan ini Super happy fun with Rizky Bilar Lesti Kejora ah, Masya banget ya Komentar pun banyak sekali diberikan oleh para sahabat Lestlar Kita lihat persahabatnya di kolom komentar ada komentar dari akun Instagram Delvina Anuska Leslar mengatakan Hadir besti katanya tuh Wow ternyata warga Konoha ini banyak sekali Persahabat yang mampir ke pangstingan oksigen Persahabat ya Dan Alhamdulillahnya dukungan memang luar biasa Semakin solid dan Alhamdulillah tanggapan positif Selalu diberikan oleh orang-orang baik Yang selalu mensupport dengan tulus Buat Lesti dan Bilar dan pastinya juga persahabat kita masih menunggu cedukan vitamin terbaru lainnya di malam hari ini. Tetap stay tune ya di channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat. Selanjutnya seputar Lesti dan Rizky Wilar. Bagaimana tanggapan kalian persahabat mengenai informasi tersebut? Silahkan berkomentar, bang Min, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.